yang pertama menjadi cinta tinggallah kenangan berakhir lewat bunga seluruh cintaku untuk Setelah ini mencari satu kenangan yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya Unggap terahi mencari satu kenangan yang tersimpan Takkan pernah hilang untuk selamanya Betapa cinta ini Sungguh berarti Tetanglah terjaga Selamat tinggal kasih Ku telah pergi selamanya Bunga terakhir Ku persembahkan yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya, punya terakhir menjadi satu kenangan yang tersimpan kan pernah hilang tuk selamat